ada dua cara. Yang pertama, silakan teman-teman masuk ke pengaturan. Kemudian klik di pemberitahuan. Lalu klik jangan ganggu. Kemudian klik tombol di pojok sebelah kanan di sebelah kanan ini sehingga berubah menjadi warna biru. Oke. Adapun untuk cara yang kedua, Silahkan teman-teman kembali ke layar utama, kembali ke tampilan utama di HP teman-teman semua. Kemudian tarik dari atas ke bawah. Setelah itu teman-teman bisa langsung mengklik. Di sini ada beberapa tampilan kontrol perangkat ya. Bisa teman-teman klik langsung klik, jangan ganggu. Jika teman-teman di sini tidak ada. Cara untuk menambahkannya. Silakan teman-teman geser. Digeser ke samping, di sini ada tanda tambah yang dilingkari. Silakan teman-teman klik tambah. Oke, saya akan coba hapus terlebih dahulu ya. Di sini karena saya sudah menambahkan. Saya akan coba hapus dulu. oke okay, sini sebelumnya tidak ada ya jadi jika teman-teman jika di HP teman-teman tidak ada tampilan di sini teman-teman cukup geser caranya geser ke sebelah digeser lalu klik tanda tambah yang dilingkari kemudian silakan teman-teman cari jangan ganggu caranya itu dengan cara Ditekan agak lama, kemudian diseret, lalu lepas. Setelah itu, klik selesai. Oke, teman-teman, demikianlah tutorial cara mengaktifkan jangan ganggu di HP Samsung. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih.